Oke, okay, kembali lagi bersama Rumoto Vlog di hari pertama tahun 2023 Ini tanggal 1 bulan Januari 2023 anjing. Tadi ceritanya san Mori bikin konten Sanmori pertama di 2023 Cuma, gue bangunnya kesiangan Jadi ya udahlah kita bikin konten nyoret aja Jadi sekarang gue berdua ini Ini sepupu gue pake motor yang 150, yang gas 150 Terus gue pakai yang ini, nah yang ini baru jadi nih motor gue nih Baru beres kemarin, baru beres semuanya. Sekarang gantian WR yang turun mesin biar gelapnya patah. Jadi sekarang gue bakal pakai motor ini, gue bakal nyoride, jadi ceritanya kontennya nyoride. Pertama di 2023 sambil kita review knalpot baru. Jadi ini pakai knalpot baru di full system dari depan sampai belakang. Cuma untuk video review modifikasinya, nanti aja setelah video ini. Jadi gue hari ini review knalpotnya dulu, baru gue review modifikasinya nanti video dipisah soalnya ini gue masih mau pesan peninggi lagi ini menurut gue belum apa masih kurang tinggi jadi mau gue tinggiin lagi cuma peningginya masih gue pesan nanti belum datang belum jadi bukan belum datang sekarang kita ke dagu eh, tapi nyuci motor yang itu dulu soalnya yang itu kotor pakai kemik bawa kamera. Ya, moga-moga aja sore ada bawang tuh saya ambil di bawah beri ada. jadi dia cuci motor yang itu tuh. aja ya kira motor gue beres juga ini. gue iseng sih yang tadi gue pakai headlamp sekarang gue pakai papan nomor nih pakai rmz 250. ya iseng doang sih. pengen tahu tampilannya kalau pakai papan nomor kayak gimana. tapi ini papan nomornya gue tambahin lampu tembak nih. Jadi dia ada lampu tembak buat tempelin langsung di papan nomor Kan biasanya orang taruh di sini Kalau buat pengen nyobain di sini soalnya kalau di sini nanti terlalu rame Apa? Terlalu banyak aksesoris kalau di sini Jadi gue taruh di sini Gimana? Jauh Oi, pokoknya mau Jadi, gimana tampilan baru ini? Mungkin sekarang gue pakai body orinya dulu. Nanti pengen gua ganti body CRF450, cuma nanti mungkin kontennya terpisah, jadi gua bikin kontennya sendiri buat pasang Body CRF450 kita ke kan? nah, ganteng juga water gue Barangnya memang kaget, dan, dan, dan. Manjir, udah kayak bawa oke kita nunggu yang itu beres nih dulu baru kita review motor. Nah. anjay bersih juga nih motor, cakep. ini belum sempat gua apa repaint velgnya, soalnya ya belum sempat lah karena harus melepas velg semua dan gua ngerjainnya sendiri. gua ngedit, nonten semua, bongkar sendiri cuk. jadi rada keteteran. nantilah kapan baru kita cet velgnya satu-satu dulu, soalnya gue sendiri. ini gue kayaknya review di atas aja lah di soalnya kalau di Dago, nggak bisa geber-geber, Jackson. -geber. Sampai Panjang, ramai, ramai. and Jatuh. turun nggak berani dia cuw turun takut dia nah, gitu anjing laki-laki bawa motor trail takut cuw gigi satu kalau turun gigi satu kalau turun Lewat situ bisa tapi becek. Nanti lewat atas ya. Iya. Untung tanahnya nggak terlalu basah, cu. jadi nggak apa nggak nempel di ban. Biasanya mau basah. Nih eh, di sana yang main bagus mah. Tapi gak ada ular kan? Ntar tiba-tiba ada ular lagi. Nah di cakep. Dorong ke situ deh. itu oh, ada ngebucin, makanya nah. kalau di sini ngebucin ngebucin jangan sampai mesum, man. soalnya banyak juga yang mesum di sini, bocornya wow, malah mesum. Nah, di sini juga bagus. Wix, motor gua ganteng gini, anjur. Hi, kece badai motor gua. Warna velg merah. Bah, tinggal ganti bodi CRF setengah. Cuma nanti dulu karena dompetnya bernafas dulu co. ganti bodi nanti gue kasih kontennya sendiri lah terpisah tapi pakai bodi orinya juga cakep sih tinggal ganti dekal lagi nanti kalau ganti dekal baru gue gak mau pakai warna merah gue mau pakai warna abu doang jadi merahnya tuh cuma di aksesoris doang jadi buat yang nanyain motornya mana udah jadi belum yang 250 ini udah jadi Cuma nanti gue review setelah gue beres review knalpot jadi gue review knalpot dulu baru gue review modifnya oke jadi sekarang kita review dulu knalpotnya Oke okay, jadi Mari kita review knalpotnya. jadi ini knalpotnya gue gua pakai dari Radamel Racing full sistem dari depan sampai belakang untuk hidernya ini dia yang tipe apa ya bahan stainless tapi finishing titanium gitu finishing mirip-mirip titanium jadi bukan titanium asli tapi kalau kalau misalnya kalian pengen titanium asli juga ada header yang titanium asli cuma harganya ya beda harganya sekitar 1,7 an kalau Header yang bahan titanium asli, itu headernya doang Jadi buat kalian yang belum tahu, header itu bagian sini sampai ke sini Dan yang ini tuh, yang gedenya ini, ini namanya silencer. Jadi kalian bisa beli headernya aja atau beli full system sama silencernya. Misalnya kalian pengen headernya yang finishing titanium kayak gini nih Bahan stainless cuma finishing titanium, itu bisa Itu harganya sekitar 700 ribuan kalau nggak salah teh Header stainless tapi finishing titanium kalau untuk yang stainless biasa ya murah. Terus kalau untuk yang titanium ya sekitar 1,7an. Headernya aja. Kalau full system sama silencer itu kisaran ya di bawah 2 juta lah. Untuk tipe yang F4. Ini gue pakai yang tipe F4. Aduh duri cuk Lanjut. Ini gue pakai yang tipe F4 cuma silencer stainless. Karena ada yang silencer biru sama hitam kalau yang F4. Jadi, itu dia. Ini knalpotnya baru, baru gue pasang kemarin. Dan untuk knalpotnya ini ada buat WR, KLX, CRF. Pokoknya semua ada, bukan cuma imotor e ini doang. Ini dia, ini untuk ujungnya karbon, untuk selencernya stainless. Ini bagian hidernya. Jadi, kalau yang ini bukan titanium asli ya, awas, halvo. Nanti ini cuma finishingnya aja, alat-alat titanium lah, tapi cakep kan. Terus yang unik di sini, dia power boomnya. Untuk power boomnya, dia sistemnya udah terpisah. Jadi pakai tabung sendiri di sini. Kan biasa kalau misalnya terlapot yang lain power boomnya di bagian sini nih. Cuma membesar gini doang kan. Kalau ini sekarang pakai sistem terpisah, model tabung yang mirip-mirip FMFK gitu lah. Dan kalau power boomnya kayak gini tuh ada nilai plusnya buat tampilan ke motor jadi lebih estetik gitu. Karena ada bisa berfungsi buat power boom, bisa juga berfungsi buat ya variasi lah hiasan. Jadi, bisa mempercantik motor kalian juga, nih. Ini untuk las-lasannya. Sekarang kita cek sound. Coba kita cek sound. Ini udah netral, kan? Masuk gigi, cok. Goblok. <laughs> Oke, sekarang kita cek sound. tadi marah satpam takutnya nanti satpamnya datang memperin lagi oke okay, jadi gitu buat kalian yang mau order knalpotnya penelpotnya kalian bisa langsung aja ke instagram Radame Racing reel bisa beli full system atau bisa juga beli headernya aja aduh panas cukup loh <gantungan> sorry, sorry. ini yang gas gas 150 ini belum full sih tinggal ngechat velek doang nanti kalau sempat ada waktu lagi baru gua cat sama cover joknya juga gue belum ganti sih karena gue fokus kemarin beresin yang ini dulu satu-satu ya kan soalnya gue sendiri jadi ya ada ribet ngebongkar kontenin nge ngedit sendiri semua jadi ya satu-satulah tunggu satu beres baru baru itu dulu eh tunggu satu beres baru itu maksudnya oke okay. ini cuacanya ya semoga aja nggak ada tanda-tanda hujan soalnya di sana cerah di sana juga cerah oke okay. jadi buat dan buat video review modifikasinya nanti yang tadi gue bilang nanti gue review sendiri setelah video ini mungkin Karena gue masih pengen ninggiin belakangnya Ini masih kurang tinggi sih kalau kata gue Jadi pengen gue tinggiin lagi belakangnya Lagi gue pesan unit tracknya buat peningginya Masih dibikin Kayaknya lama sih pesan unit track apa buat peninggi itu uh, Ganteng kan motor gue sekarang Anjir Ini gue iseng pakai papan nomor Tapi karena gue sadar diri mata gue 4 Jadi gue pasangin lampu tembak karena kalau di sini kayak kurang suka aja gitu. itu ada yang latihan motor cross mini tuh. Oke, okay. jadi untuk motor ini ya udah sih. Paling nanti ganti body CRF 450. Tapi gue ngumpul ngumpulin dulu. Dompet gue biarin bernapas dulu. Ya kalau ada yang mau support body set CRF 450 ya mangga silahkan. Tapi nanti gue kontenin terpisah. Terus paling udah tinggal peninggi doang. Setelahnya habis itu udah beres sudah. Udah ganteng motor Gak perlu dimodif lagi Oke jadi mungkin cukup segitu aja Untuk video nyoret Sekalian review knalpot hari ini Di tanggal 1 bulan Januari 2023 Hari pertama di tahun 2023 Ini motor ganteng anjir warnanya Gue suka warnanya Biru oranye gitu Lebih kontras warnanya kelihatan Oke Sekarang gue mau bikin Ya konten-konten tiktok Buat reels IG kayak gitulah Jadi tunggu aja nanti video review modifikasinya See you next video